Akadi Triaji, atau yang akrab disapa Kakak merupakan vokalis dari band terbesar di Indonesia yaitu Sleng yang lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1974 di Jakarta. Ia mulai bergabung dengan Sleng pada tahun 1989 pada formasi ke-13. Sebelum bergabung dengan Sleng, Kakak adalah vokalis dari band Lovina. Sleng sendiri merilis album debutnya pada tanggal 30 November tahun 1990 yang berjudul Sweet Sweet Hehe atau Gadis Seksi. Dengan lagu hits maafkan dan memang, kakak sendiri memilih untuk tidak meneruskan sekolah SMA-nya dan memilih bermain musik hingga saat ini.